oke kali ini truk camping transport naik di kapal eksekutif kelas kakau Merak Di belakang ada truk Supri Linggau Luf lingga Guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih.